Baiklah prasahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Sebelumnya sahabat ya Tentunya kita melihat kabar bahwa Rizky Bilar hari ini ke Semarang Dan kita tentunya mendapatkan jawabannya bahwa Rizky Bilar ke Semarang tentunya untuk berobat kaki sahabat ya kita lihat nih ada kabar terbaru soal Rizky Bilar hari ini Nah yang tanya kan ngapain ke Semarang nih loh Nah persahabat ya sudah jelas di dalam video pendek tersebut Rizky Bilar bersama Bang Arlin juga persahabat ya tentunya sedang berobat kaki ke Semarang Mudah-mudahan dilancarkan dan tentunya sehat persahabat ya Tentunya doa terbaik kita selalu panjatkan untuk idola kesayangan kita Postingan tersebut juga tentunya telah di post kembali oleh akun Instagram thesayang Tentunya banyak sekali komentar banyak sekali tanggapan juga dari para fans ada komentar dari akun Candi Ros yang berkomentar Akhirnya ya Bang, Bi kesampain juga berobat dari tahun lalu Sudah rencana mau berobat kaki ke Semarang Tuh, Pak ya Ada juga komentar lain dari akun Instagram Underscore cuman fans yang berkomentar Mungkin memang abis yang dulu-dulu belum sembuh total Itu di tempat salah satu terapis di Gunung Pati Semarang Emang udah biasa terapis atlet-atlet yang cedera Semoga cepat sembuh Luar biasa persahabat ya Doa dan dukungan selalu diberikan kepada idola kita Mudah-mudahan Rizky Bila selalu sehat Dan mudah-mudahan dilancarkan sampai hari agat pernikahan nanti dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita. Mungkin itu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.